Allahumma rabbiyal warahmatullahi wabarakatuh. Lambat. Yang menyutis salam mudahan, salah hutangnya di donasi. Tuhan jangan menyebut lembutang. Jangan ini lagi. Ya, ya, nyaringi ya. yang semangat Yang kompak, ya, yang semangat Ini jam berapa sudah? Jam setengah empat Belum ada pernah, saya ramah setengah empat Lambatan saya pernah lambat? Ulun seorang juga ya Tadi dari Anjir, ulun gue Sangat tiga jangan jajak Masuk ke sini, nah makan Udah jalan lagi tapi ke sini, udah dimakani wanitia Bila saya ke sini, nyaringin nah. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وقدر على الأنام إمامه وأنزل على النبي المحسوس بالقرامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد أبده ورسول الله صلى وسلم على سيدنا محمد وألا آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Qul innal mauta alladhi tafirun minhu fa innahu mulaqikum qala al imam mushiri rahimahullahu taala fi qasidat al-ghurdah min haram laylan ila haramin kama saral badru fi dajl minan dulami wa tarqa ila annirtu manzilatan min qab qawsain lam tudrak walam lam amma ba'd Sadatil al para haba'if para syaraif Turyat di Rasulullah al Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhajir al nih Al-Habib Muhammad Al-Haddar Al-Habib Husin Al-Haddar Kagak lung tu, batu keleker, kita apa keleker lah, bener-bener. Jangan lato-lato tu gantungin. Alhamdulillah, bekerja aja nih. Kopinya mereka punya ongkos. Menarik kiran, kirannya. Alhami bahasan, ada cuma bahasan. Alkab, beliau tuh boy belum kawin lagi. Jadi ini dari Jerman, nyaceran macawman. Ya kan, para habaib yang lainnya Banyak habaib satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan ulun amplop terbagi Ya kan, para guru-guru agama sudah itu tau, Para guru agama, para para kiai, guru Ada guru Inas Habib siapa? Ada lagi kan Habib ayah guru Inas, gambar guru Sudah, anak awal direwin lagi dan yang saya hormati juga, Guru Inas Guru Inas, LC, dulusan dan Guru, siapa lagi? Tuh, di pinggir tuh Guru, ha? Tahu eh? Guru sembahan Tuh, sini sekolah hati namun Tarim, 4 tahun, 5 tahun ditarim sekolah Sama kayak ulun, kita ada ulun-ulun pada sih, din. Ulun 17 tahun, ditarim Tanyuk remak Bapak, ulun-ulun, berdasarkan, paling senang, nih Kedulahan, di hidup Lihat, Pak Bapak guru-guru yang lainnya Tuh, anak sorban tuh, guru juga Semalam ulun acara, sidin ada juga acara Rupanya membrak ulun tarus, nih Karena dapat amplop, disana pindah usik, nih, sih ada pegi aja kuda lah, pegi aja kuda modal sedemikian umur, amen. Ya, kan? dan suruh top top yang heran tuh, suruh jawab. Kan? lain nggak? Kan? kok oh, bapak di sini? lalu nih ya. dan yang saya hormati, eh jangan ketawa ngululun deh. dan yang saya hormati juga yaitu bapak pejabat pemerintah. Bapak kabar si? ada jauh sikir Pak, mge, pa, kepala polos hidung mesek, Bapak, dan perangkat-perangkatnya Polisi yang lain, ada tadi polisi Ulu seneng jual intalo Harusin ujung ulang lagi, jangan-jangan Uduit talo di pakabur Ya kan? Masih oh, dan benar-benar masalah Mudah-benar si naik mangkat, amin Jadi kabur neri Iyamat kurang tiga hari Dapat ya, dan para lurah, bapak jamat, alhamdulillah ada lurah jamatnya, masyaallah, ini mohon Masya solo banyaknya berpegung lurahnya, berlima, hah? Eh tahu ya, harusnya ini, beli lima ini, orang nggak paham, ini sekolahnya dari mana? Ini murid sekolah, dan bapak RT, mana RT-nya mana? Oh ini kan? Yo, saya kan orang yang lama di sini berlatih. Eh, sekarang mau panjang loh ini. Dan potongan lalu. Kita doakan kita doakan mudah ya, ya, dan terjemahkan mudah-mudahan itu netujah. Jangan. Dan hadirin malah hadirin segenap panitia penyelenggara Hari Peringatan Isra Miraj jangan begitu. Ini sepantasnya tahun lalu. Ini belum pernah ceramah ini, ini. jangan dipakai. Ada pemodal lalu penatilan. Peringatan Islam keheran kerap kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal abah kuras kumpul. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan berkahat daripada beliau. Amin. Ya Rabal. Alamin Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di saat-saat kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul, berwajah, bertakap muka satu dengan yang lain. Walaupun ulul hati muha bin Faridan yang samanya tak samanya <laughs> tapi tapi dengan satu tujuan apa tujuannya? Babe? Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat akan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan mengingat salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang asal seorang Wali Allah Subhanahu Wataala. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wataala di setiap majlis, di setiap tempat, di setiap waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, InsyaAllah akan mengundang rindunya Allah Subhanahu Wataala. Amin ya robbal alamin. Isroq Miqrotnya Nabi kita Muhammad SAW. Isra' itu apa artinya? Babe? Perjalanan perjalanan. Kita naik ke mana? Kapal. Israel itu adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dimana, babe? di mana beb? Di bawah hancuran. Bikin jalan itu lain nah, eh, di Palestine jauh. Palestine di baik para anu. Ya, memarakanlah itu. Na. Palestine jauh. Aman kita naik pesawat kira-kira mungkin sekitar 12 jam 11 jam hanya sampai ke Palestine Amanya yang seminggu dapat Sampai <gifat> Di Ya kah itu ngarannya Isra Belum lagi Merah. Mi Mi'rat itu perjalanan Rasulullah Dari Masjidil Aqsa ke Syedratul Muntaha Ya kah Masjid Al-Aqsa, ha. Temen tadi. Itu kan. Oh, banya oh, oh, oh. ah, ah. oh, eh? oh, merau aja nih. <laughs> Adegan <ingat> lagi dah. <laughs> Perjalanan, <laughs> Perjalanan dari eh, eh, Mas, mana tadi? Ha. Dari masjid Al Aqsa ke sinarul Mualangan ke tujuh sampai ke sinarul Muntaha bertamunya Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya diturunkan perintah Salat yang 50 waktu jadi lima waktu perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Haminnya. Sampai, kan? Mana lagi di sampai dah, dah. Diturunkannya perintah lima salat lima waktu itu di waktu Rasulullah melaksanakan dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu apa benefitnya? Apa faedahnya? Faedahnya itu manfaatnya itu efeknya itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pukulan buat kita, kadang-kadang kita ini setiap tahun, Hadir eselon merah lawan hal Abah buruk. Lalu yang dimikirkan memakai apa? benar lah, tahun lalu kita hadir eselon merah, aja, nggak nggak jelas. Ya, hari ini hadir pulang ke sini, enak tahun dunia muda banyak umur, hadir pulang amin. <tik> Apakah ada perubahankah dalam diri kita? Adakah itu lalu ada tahu lagi? Itu semuanya tergantung lawan diri pihan. Ya, kan? ya, kan? Ini peringatan dari soameran. Ini adalah peringatan yang istimewa. Kenapa jadi istimewa? Babe? Tapi apa ada istimewa? Amun dimulai dengan ayat Subhanal Maha Besar Allah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberangkatkan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad SAW Coba kita bayangkan, ketika Nabi naik dari langit satu ke tujuh Itu macam-macam yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW Macam-macam <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW Dari langit satu sampai ke langit ke tujuh Contohnya nama, babe, ada seorang perempuan Ada seorang perempuan yang isinya apa? Awaknya dunia aja baik galang banyak manarung anting banyak benar kalung banyak benar ya kah sampai ke hidung-hidung di dinding-dinding ada juga ya kah lalu malaikat-malaikat Rasulullah bertanya kepada malaikat esad ya Rasulullah wahai mereka siapa ini orang ya kah apa ini yang digawi orang lalu Rasulullah malaikat mengatakan kepada Nabi ya Rasul ini adalah gambaran dunia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang memukul kepalanya seorang pakai batu, Dicatuknya pakai batu, tok hancur, Dibulikinya pulang, ditanya oleh malaikat, ya kah? Rasulullah pernah malaikat, siapa mereka wahai malaikat, ya kah? lalu dijawab pulang, apa kata Rasulullah saw? Ini adalah gambaran orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. men, nah, makanya dalam penting dalam hidup kita ini apa, So bib, lah sembah yang wah umatnya masya Allah ada yang sembah yangnya seminggu sekali Jumatan bermasyarakat muslimin hanyar itu mulai tadi ini yang terpenting dalam hidup ini apa Beb? Solat Solat Orang punya ada solat hidupnya kadang-kadang berjaya Bujuran? Siapakah? pejabatkah Polisi? kah satpam kah? Kau ustad kah? Ada ada ustad bersembahyang? Habib kah? Ada ada habib bersembahyang? Solat harus Penting menyandang berkah hidupnya Solat yang pernah ditinggal Ingat dalam perjuangan Nabi Kayak apa? Nabi berjuang Coba saat kita sembahyang 50 waktu Kayak apa? 50 waktu sembahyang Kayak apa? Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu Allah waktu baru, Allah waktu baru, Allah waktu akbar Allah waktu baru, <tuk> ya Assalamualaikum waktu eh, lain, Assalamualaikum waktu Assalamualaikum baru, Allah waktu baru, Allah waktu baru, Allah waktu baru, Allah waktu waktu Ya tapi Pak Allah itu Rasulullah itu indah memberatkan umatnya sehingga sholat itu menjadi 55 waktu yang asalnya lima puluh jadi lima waktu ini pun banyak nang ada sembahyang koler. Eh, Emujuan? Ya Pak. Subuh so, berusaha mencari berkeliling mulai setengah dua pulak sudah menjual kambing, menjual sayur. Sini banyak menjual sayur bintanya. Lu tahu tidak? Ya kan. Setengah dua tulang mena. Ya ke pasar hendak menjual sayur pesahnya nih. Sampai jam 9 pagi, subuh ada. Per mana bin bahan sana. So, maka menangis berhemat. Malam pesahnya nih. Menangis berhemat nang masuk surga. Ya Allah. Surga ya Allah. Surga ya Allah anak surga berhiman tapi kenapa sembahyang ada Hah? inilah kelemahannya umatnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam orang soleh orang ahli ibadah tuh kenapa diangkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Solat kenapa pernah ditinggalan? Solat? Napa jenggeng? Solat kada pernah? Solat kada pernah ditinggalan? Orang soleh tuh kok bagus kumpul tuh setiap malam banyak menangis. Sampai yang tahajud, menangis, yang didoakan siapa? Kita beratakan Allahumma gufirlil mu'minin awal mu'minat Wal muslimin awal muslimat Siapa Beb? Kita berdatang kawan sini Kita tengah malam napa? belum Buat mana Beb? Satpam Buat Mansar, biasanya Tapi Mansar lain Mansar sini Mansar di martamura Buat Mansar sini, kurang lebih aja ya. Eh, toh Bapak, apa berdirian. Ya. guru tengah malam menangis, makanya, Pak, berat, berat, berat seorang ulama ini berat. Pingkutannya dia berat baik Tanggungannya banyak, Ada kegampangan kada. Alahan pada orang suci orang sugih hidupnya miliaran. Ya kah, miliaran triliunan duitnya banyak Tapi alahan pada orang-orang yang dicintai oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala Iya mereka orang soleh itu. Makanya karena ababib cintai Sayangi mereka orang-orang soleh itu Abah gurus kumpul itu pak Orangnya masya Allah biar tawaduknya luar biasa Sidin dok eh? Makanya dikatakan Sidin itu ummah, Memberikan manfaat lawan umat Mulai sidin hidup sampai sidin meninggal dunia Manfaat Mengkita apa? Melahir lahir sampai hari ini ada manfaat. Enaknya macawian sih mafia maksiat aja gawian, Pak? Iya Kak? Maksiat aja gawiannya, obat masih heja lagi, melempok masih heja lagi, menjinet masih heja lagi, memuli orang, dustai orang sehari kan, sehari kadang memuli orang sakit parut Buat mana mimpi, bawahan selan Hah? Kok? Ini mimpinya harap benar, iya Kak? Coba lihat abah kumpul Contoh yang nyata tuh bagi kita Seberatan Ya kah Kenapa sidit orangnya Masya Allah Kenapa sidit orangnya Alim Contoh bagi kita tuh, tuh yang perlu kita iri itu Jangan mengiri urusan dunia Dunia tuh kadang-kadang dimamati juga Biar nyesugih nanti apakah Kamu nyesugih Malaikat kadang-kadang wajir Makanya akan nyaman jadi orang sugih nih baik Nyaman lah Ada Mana ada yang nyaman jadi orang sugih Yang nyaman tuh seorang sugih menurunkan orang soki sana apa Bapak, jangan tahu ketawa-tawa nih Bapak ha? ya kan biar sukih punya jangan Jaka pakai bakaya juga tapi punya orang soleh, orang ahli ibadah, orang alim oh, rezekinya datang terus. dunianya yang datang, karena kita tidak ada ini tidak mengejar dunia dunia yang datang kepada sini itu sudah contoh yang nyata tuh ya kan? Mungkin kita mau memakai sini lawan siapa lagi? Memang kita yang siapa lagi? Namanya kita mati, yang memakai telfon kasih deng. Walaupun kita kada patuh, walaupun kita kada kenal, <tos> ada pernah duduk lawan sini Wah ini banyak, wah ini baik. Oh lalu memang muridnya Abah Gorok. Oh lalu memang buah sini. Oh lalu memang, Om sini. Oh lalu memang, <tos> Oh Tapi makailah. Tidak <tos> ada juga eh nah, apa cara bahagia ada mak aja ya cuma nengai itu senapa hidup, mati, ranai bapak gak ada berpikir, kita ini gak ada pemikir, kapan cara berpikir, pikir one andvent lover, berpikir hidup di dunia, apa yang ada manfaat, Mati, ranai bapak, ya panengai itu, hadir hal pemulihan kali sudah kemana-mana, Hal sabtu minggu datang, di mana ada hal yang datang, datangnya beredar, tapi napa nah, makanya ada dan ya, apa yang mengingat peristiwa ini? daripada peringatan apa, mengingat akan satu hal yang akan menimpa lawan diri kita. Apa tuh beb? mati. Eh, eh, eh, eh, eh, 70 eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, sudah tuha giginya tinggal dua, sabar malam ke warung Jablai Belum tahu sih ini parak warung Jablai 20 menit sampai ke warung Jablai Kenapa jadi tahu? Uru rejak lewat Bapak! Hah? Ya, sudah tua. Ya kak, ada pemikir lagi, namati babi pemikir Kenapa? Uru pengen surganya Allah, menyagawainya maksiat, mana dapat surga? Makanya di surga, kenikmatannya surga itu baik Karena ada daban, nah, napa, napanya dibanding dengan kenikmatan yang ada di surga Bersama dengan Nabi Muhammad Wasallam. Kenikmatan dunia ini napa ada Karena ada apa napa Pian bisa, pian sukih apa napa yang hendak, pian tukar Boleh, karena pian banyak duit, boleh Tapi mau di surga, napa-napa yang hendak ada Napa-napa yang ada. Ada. ada di surga itu Semuanya ada Hendak anggur, apal Harap di surga, anggurnya pada di sini. Kenapa? Karena di sini sedikit. Ya lah, apal. Apal, apal? Wah, di surga. Nah, nyaman-nyaman. Nah, padahal kan anak di surga itu luar biasa. Bener dari bunga-bungas, kurang lebih mubal selan nih. Biar aja loh. Apa ada lagi? Mbak? Ah, ada kakek rumah nun banyak kakek tua, kakek orang ahli sab, kakek tua mana ada kayak nom? Bener. Kae, tuha, rumah, orang ahli bisa banget, rokok orang mah. Nih, nama rekor nih, enggak jelas. Hebat ya, hebat. Oh, nun pengajian semalam, bim, mendengar dulu. kalau di sorga tuh, kenapa apa aja ada. Mojor, walaupun fiha ma setahinya, aku sukun. Paham lah. Ngerut deh. Napa anak Napa, nangan sorga, semuanya ada. Beres. Oh iya bang, iya. Aman, rokok bang beb, di surga adalah? lah. Ada. Hendak rokok, apa, beb di surga. Rokok ada, di Samsung ada, Di Sampurna mil ada, LA ada, rokoknya orang ada berduwe, ada rokok pin, samper dua ribu, samper dua ribu sebatang. Amun yang kada betul lagi, tunggal pilihan luar seribu seribu memberi maras, belum <tuk> kada berapa juga, jadi biar aja, bapak, <tuk ngelukannya> ya kah, lengkap semuanya ada, ya kah, Iya lebih, oh ada, nah berarti aman berlah, aman, cuman colon cuman, cuman amunya kada berikit, koreknya ke neraka bedolo, ada dari surga api, apinya di neraka. Bumi itu empih, aduh usah begini rokok hampi anda Iya itu hampi anda, aduh usah Rokok itu bahaya, ada boleh? Paham gak? Yang menyenokar rokok itu lah gambarnya Rokok itu rakungan beluang Gambarnya, artinya apa? Rokok itu bahaya, awan ulun, Setelah inya membaca tentang bahayanya rokok inya hampi membaca Hapinya? Tidak bang? Eh bencuran Sampai yang bajaknya hari-hari Apa Pak? Tak, ya, kah? Kayak apa ada nikmat di surga itu Mereka di surga ada Nabi Muhammad SAW Mereka di surga ada Rasulullah SAW Kayak, apa ya? Makanya Bilal bin Rabbah itu Bilal bin Rabah, ketika sakaratul Maut Istrinya menjerit apa yang sedih? Wah, husna Alangkah sedihnya, alangkah susahnya penderitaan. Bilal lalu bilar bermenjawab. Waharba, awadan alkal, akhbar Muhammad dan wahisbah. Sugu sangat senangnya ku saat ini, karena tidak lama lagi aku akan berjumpa dengan kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, bayangkan, bayangkan sorga, bayangkan kita. Apa? Muka-muka orang soleh, muka-muka orang alis sorga. Bayangkan, hey, ayah pak kita melihat di mukaannya, Habib nih, emang benar dilihat? Jadi, nah, jadi, belum ya. benar dilihat, melihat kesan anak, beri maras Aduh, siapa? Nah. Ulan, semalam saya pernah diundang orang, acara selam betar, orang mulakan dongak kandang ayam Orang mulakan kandang ayam, selam sudah ya, betul, tulak ya, ulan Mbak Barak, para Barak, segala melihat gambar orang membolang di kandang ayam nih. Melihat gambar orang membolang siapa, lematin nih. Sekali parak, lelaki harum mahal nih. Dan orang ngajar mana? Dan anak jar orang Habib, Ulu misalnya, lebih lama gambar band, band band mampir berkahnya. Dan mati nih, kurang ngajar nih. Gambar habib kan di kandang ayam. adanya berkah hada, Dan itu ketuhan hidup itu. Tapi wahid nih pak, ulun semalam aja najis, ada. Jadi masih gambar ulun hibak tahi ayam. Ayam ini kurang ajar, makanya belahan Allah. Makang, dia jauh semalam ke rumah iya jual. Bihal alhamdulillah Bih ulun BP selalu gambar di rumah tikus pada ada lagi nih. Kau kira mah ulun ini mah tikus ya? Mah hantu tikus kah? ini kedulahan lalu anda di rumah itu gambar orang soleh anda kiri gambar para habaib biar dingin rumah itu sudah panas sudah, dingin pulang anda gambar para habaib gambar golol, gambar ulun anda kiri dua puluh ribu, orang dijual, orang jangan tahu gambar ulun dijual, duitnya sampai jual, nah itu Ya, Cintai, hormati, tidak, orang-orang orang Orang tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Kita na' tidak, tidak, Itu tidak, orang tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, menyuruh tidak, Pemaksaan? Ada, ada, ada Orang dari mana-mana datang Karena apa? Karena orang cinta tidak, sini Orang sayang tidak, sini Ya Allah, Alimam yang pernah mas, Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ayo jelasnya inakhir. Siapa orang baik itu Wahai Rasul? Orang yang baik itu mantakarat, kumpil dan taalaruk. Ya kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang solehin, orang-orang yang soleh. Ya, menini menrumah ada gambar orang soleh. Lalu kada rumah baik sumbih nang pajak. Rumah itu tergantung nang mendiaminya nya juga. Eh ujung aja mobil biar biar biar Haran ngelayap aja tergantung yang nyetir mana yang nyetir karena bisa terujuk bahbes biar mobil Alfat Albamat biar mobil harat Haran ngelayap aja mana yang ada bisa nyopir percuma bisi mobil ujung ujung ujung ujung apa nya ini orang latar toho jangan ini muhanga latar toho Artinya, hidupnya tergantung kita seberatan Sayangnya tuh, cintai tuh orang soleh tuh Ya kan, kemungkinan lawang rumah tuh orang masuk hari-hari andaki ayat kursi Eh, hey, bu, pak, eh, hey, kenapa kan? Andaki ayat kursi, kemungkinan masuk hari-hari di atas tuh udah ada kursi ayat kursi, ya kan? Punya ayatnya kadang-kadang kursinya jangan dong Kalau oh, ada menyuruh padahal ini, kan? minta oh, boleh ya, tapi ingin masuk surga tapi ingin dicintai Allah Pengen dicintai orang soleh tapi kan ada usaha sama sekali kan ada ikhtiar sama sekali Berdoa, berhimat Ya Allah mudahan suci tapi megawi kan ada eh, melihat lagi Bapak iya lah contoh Lihat kayak Pak pribadi beliau abah guru seumpul beliau orang yang yang ketujuh lawan tamu Abang urus kumpul tuh. punya datamu tamu ke sini Masya masyaallah. Ya kah. Hei, Pak, Bu punya datamu tamu ke datang dimakani lawan sini diberi makan dan duit duitnya. Nah. Kalau pernah duduk lawan sidin tahun 98 sini. Abang urus tuh karena abang urus kumpul. Nah, pada hari itu gambarnya di rumah ada. Eh. eh. Bapang. Nah, biar ini bayi. biar pas, Bentar aja kumpul tuh. Ini udah gerape-gerape hanya nih mana? Eh. <Sess> <Sess> Jadi punya ada orang, ada kadang ketujuan -kadang guru, orang ada ketujuan ustad, itu ktp-nya perlu itu. loh. apa guru kumpul tuh? Punya ada tamu sini, wah oh, luar biasa baik pujuran. Sini luar biasa, kenapa beb? Karena tahu keberkahannya Jangan tamu menyadari Ustadz Kiai Habib Belang Wadawian? Nah luar biasa tuh, wujud kan? Perbedaannya? Ya kak, ini ya, ada Habib Ustadz Kiai Belang Wadawian. Wah masya Allah, luar biasa yang baik. Oke, okay. mana semalam mulut ada membaca, ada membuka, nah ada hadis Rasulullah SAW, sudah mengatakan nabi siapa-siapa orang di sini? Ya kak, yang ketujuh lawan tamu ya kah duduk tamu diberi makan lawan pend di rumahnya apa aja sedih ini yang nabi salam salam kadang lo kalau bina salah jangan jalan bahpe karena ini banyak guru guru beritaan apa jalan suruh allah kaumun kiramun sajaya itu majalah su ya kah ya bakal ada atarim wa atirah ya apa aja sedih mereka itu adalah suatu kaum kalau duduk di rumah pend itu bakal melekat keberkahannya sampai yomil di Nah, penjangan. Juri orang. Han, lagi kah? Han. Neh, ya, kaumun kiramun Sajaya, aitsu ma jalasu, yabqa ala atharihim wa atrarah. Ya kah, mereka adalah suatu kaum yang tidak melekat di satu tempat terkecuali keberkahannya sampai yamil-yamah kada mau habis. Munnya ada guru Habib dandak-dodok ke wadapkan, itu keberkahannya sampai yamil-yamah kada mau habis. Ini punya ada Habib Ustaz Kiai, udah ke rumah duka. Pas ini bilang, kalau dikira minta sumbangan sih. Karena wah, orang mana beb? Bawahan Senan. <Gtermel busy> ini bedanya kita, tapi punya ada orang suge, belang wadah kita. Wah, nah, belum datang, teh kopi, siapa kan sudah. Nah, bungutan lawang sudah, silahkan masuk. Itu bedanya kita Lawan orang soleh Kayak apa caranya Supaya kita dicintai Bik? Ya kah Kayak apa Duduk dan orang yang pernah Duduk dan orang soleh Aminnya kita kawak Duduk dengan orang yang soleh Untung kita baik Makanya abah dulu ini orang aku tujuh benar, Ya kah menghibur orang It halus surur, ketujuh sedin membahagiakan orang, menyenangkan hati orang ketujuh Sidin Ya lah, ya kan? Ketujuh mana Sidin menghibur, menyenangkan hati orang tuh ketujuh. Tahu kalau menyenangkan hati orang tuh Mahala ya digaulin Sidin Oh kita ada, nggak nggak aja nah, nah. gaulin, ya lah. Ya, Pada sedin tubuhnya macam Iya kah bungas kurang, kurang lebih sedikit tak? Ya sedikit bapak, ya. Begin, ya bapak. Daripada Ada nih kesa, aja, meni, kesa, aja Tapi bujuran. Bapak, tuh. sini menyenangkan hati orang. Kira-kira punya merangkut jagawian abah nah, Rasulullah setuju Hey, punya kita Muhammad merangut tak? Abiya ya, ya, Rasulullah ada? Ada. Nah, Siapa nak bertuju? Yang kan? ah? Jadi pejabat merangut. Ada bertuju orang. Jadi RT merangut. Ada bertuju orang. Kenapa Beb Yang merangut kerana dia kerja mati juga. Jadi polisi merangut. Ada bertuju orang menjauh malah. Yang kan? ah? Jadi guru jadi ustaz habis merangut. Ada bertuju orang pe. Kembali senyum wah pian nah is the best smile mebinten ngene men kan ono tiga tahun di Inggris. menunjur motor mogok sayyidun bi ta'addha samum wal wayna kana al-infaq ma shi'a khalqan nas wa la lair muhayyar rodatul Ayo, ini Kemarin malam limau. Nah, Nabi itu orangnya senyum Rasulullah. Jadi Nabi umatnya mau empati, orang-orang soleh mau empati itulah sifat akhlak pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kita merangutnya. Napa merangut? Karena merangut, merangut, baik suki, karena suki mati juga. Orang suki gini, mati, apalagi yang miskin. Polisi ingin mati, apalagi Banser Balurah ingin mati, apalagi RT Ketawa kan RT Umurnya berapa kan RT ini? Parah ini aja dah Masa lu para kawin kayak itu nah berarti -Nah. RT hebat tuh, padahal RT. berarti Berarti buas kayak itu mah dah kan, Jadi itu masih umur 27 lagi Osta dia mati, Habib Habib apa leh? Sabar nang pada mati deh. Barusan malam ceramah apa dibantu licin, ceramah ini dibantu licin, ceramah ini dibantu licin. Golo, Kiai, mati, capek, mati jual, aja Yang menyewati ulun, yang menyewati mati, seminggu aja habis ulun, eh, apa ceramah, eh, nyerang mati. Siapa yang menyewati tadi? Boleh lah, ya kamu leweli ini. ini, hari apa main ini? Hari apa? Aku berasalah, berasalah, Senin kah? Berasa, ya. Ini karena tau di hari ini Ini hari apa orang? Terasa, nah, terasa dulu di ingat tangan nah, Tangga coba, tangga coba, apa? tangga Apanya itu punya uti Tidak eh. tahu ya, eh. padahal kenapa? Berataannya mati juga Berataan mati Walmautu acun an garib kunun lahu minhu nasib Syahmat Besaudan Ya kan? Pematian itu semua, pasti tidak ada anak, kalau sudah tiba saatnya Mood! Mood! Is that! You understand? Mati, mati, habis Kemalam dua bulan yang lalu awan ulul Ada negaring apa napa Pak buah, eh Ada negaring napa-napa, gara-gara Pertelponan dan bininya mati urusannya habis Hati-hati Bapak, mati Yalah, wa'in bintum illa wariduha Thana larrabbi kahatman magdiyah tidak ada satupun dari kalian kata Allah siapapun mereka manusianya akan melewati satu sirat jembatan yang lebih tipis dari benang lebih tajam dari benang disanalah nabi kita Muhammad SAW akan menunggu kehadiran kita Amin kita banyak amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ketika kita menyeberangi sungai nyaman benar kita melewati Menyeberangi sirat nyaman kita melewati jembatan masya Allah amin tapi karena banyak maksiat kepada Allah Durhaka lawan Allah Ada sampai lagi berbuat dikelotok, sudah tercampur, Sama kayak ulun, ulun dulu, keramahan ditamban benak naik, kali ini tercabur Kelotoknya berjalan ulun berbingung nak naik, kali ini Sekali ini berjalan Pas saya bercabur Sisa bolang aja lagi nang ada Untung ada di orang Bikin orang buaya putih <tuh -tuh. Apalah hafif kalau kita tampil, nih, lolo ne. ya kan? Tapi kalau kita banyak dosa kepada Allah, hati-hati neraka jangan nambah. Eh. Jangan ketika kita sudah meninggal kita menyesal kepada Allah ya Allah, pun banyak dosa ya Allah. Selamat ini, selamat. Permate ah menangis minta lawan Allah ya Allah. <tik> hidupkan ulun ya Allah. Ulun selama di dunia kada pernah ke masjid ya Allah, kada pernah sholat, ya Allah, kada pernah ulun ke majlis, ya Allah, kada pernah ke ya Allah, musala parak pada ulun tapi ulun kada pernah ya Allah. Wan mana ya Allah bawahan selan, ya Allah. Kalau menuh ulun ya Allah, ulun amfih maksiat ya Allah, ulun amfih mengjinet ya Allah, ulun amfih melempok, ngadu ayam amfih ya Allah, ngadu sapi pulang. Menyesal, kenapa? Eh sudah meninggal dunia, hanya menyesal. Lagi hidup pada dak. Ha? Ya alam <tuh> Sampai kapan kita mau sadar? Kalau sudah kena ujian cobaan dari Allah, hanya kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pernah ke masjid, Kalau sudah tuha, pina uyuh, setruk, hmm. Hanya <tuh> <tuh> hanya, rajin hanya rajin ke masjid. Ya kah? Kalau Tuha, you know, mata kada pati awas lagi, telinga kada pati mendengar lagi. Datang ke wadaguru, guru belajar lah, belajar kena Ayo baca aja Mata kada pati awas lagi, telinga kada pati lagi. Baca lagi, short. Short. Satu ya banyak guru terakhir murah, jelikan, murah. minyak ada bisa bulik oke okay. baca inna ya. hu lalu menyanyi inna hu kawat bulik ya. tahu bang itu jangan Tuha jangan mahadang Uyuh kalau sudah sampai waktunya tiba, ke masjid, ke masjid, ke majelis, pulang ke majelis. Ini punya ada majelis jauh-jauh, datang Karena pernah datangi. Punya pian mati yang bawa pian yang jauh, Ha? Ha? Ha? Ha? udah hah, hah, hah, hah, hah, hah, hah, hah, hah, hah, Ya kan apabila Rasulullah gawe wa ma'atakumur rasulullah fa utuhu wa manhaakum anhu fa antahu apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala gawe yang disuruh tinggalkan jauhi tanai kapanan leh ya ulun bepe begawi ulun bepe sibuk ulun salat lima waktu dijaga tuh lima waktu salat dijaga gara-gara jarang wahindi ya kan salat asar parak salat asar parak duhur salat duhur parak magrib kebalik sholat, duhur parak asar sholat asar parak maghrib sholat maghrib parak isa sholat isa parak subuh biar aja yang penting sembahyang daripada prelalu eh? siapa? ini kadang-kadang rajin ke masjid, rajin ke mosolat Tuhak, kebacaan kadang bisa jadi imam punya kadang mau cari masjid lain ada aja mana bawahan senat <laughs> ada aja yang lain itu disuruh jadi imam kebacaan kadang bisa harusnya jadi imam Biar halus ke anakannya, tapi bacaan fasih, suruh jadi imam, punya pian, ada bisa dosa yang menanggung dosa bakmum, bian mamai. Ada aja dengan itu, turun ke mana-mana yang menemui orang kayak itu, ada aja. jangan ya Tuhan udah, bisa baca. <Sing> <Sing> Bapak, ini sembahyang, enggak? Ah, Enak ah. banget, mau berak ayam enggak? Ah. Yang bayang enggak? Ah. Ah, aduh, Pak Emu nyadak kayak ini, Pak Emu, bu, bu, apa, Pak, Pak Emu mau menyebukahan bulikan gitu, Pak Emu, dia seorangannya, Em um, Bapak kan zaman yang ini di Jogja eh. Bu Bu Bu eh ini terakhir di sini bunyikan kita lah. Mulut nah, nih maghrib ya, nak ke Sungai Antey habis isi Sungai Antey pulang nih. mah esok undang ke no, Singapura. Singgah di dapur. Ya lah usul nih Allah. Ada Ade jangan itu Allah. Kira-kira kira-kira Ini kira-kira bang lah. Nih, nih, nih bapak-bapak ilmu dulu Nih kira-kira kira aja Nih kira-kira kira mau nilmu vekih semua aja ngesah <c rude> Mana sahnya? Ini menilmu vekih gak hanya rukun kawlih Amin rukun kawlih wajib didengar Ungar! Dengar-engar ya? Disembah yang tuh Al Barakatim Ustaq Mula Qibla Tiyadah Imah menilaikan Allahuakbar Nih? Nah. Gimana tahu Ada ada makanya duduk mengaji cari ilmu jangan sombong obong jangan bongai ilmu belajar langgoro batis kanan lawan kiri antaranya berapa bib sekilan aja sekilan batis kanan kiri antaranya sekilan cuma menyiapkan sembahyang jangan diukuri bapak gimana ini disuruh hadir biar mamang mam, hadang lu hadang ukuri beritaan bapak berani kira-kira yeah. aja <laughs> Inilah pentingnya kita hidup bukan cuma sekedar hidup makan guring makan hidup guring guring makan hidup walatun kasa imah janganlah jadi napa binatang ternak sama kayak sapi pernahkah melihat sapi ke masjid jawab siapa Dan... nampak pernah, pernah, pernah tadi Sabar, nih asal keluar ini menyontek. Nah, kalian pernah hablas samping ke masjid? Kaya pernah hablas samping ke masjid? Pernah 16 samping ke musala? Hanya orang kada pernah ke musala ke masjid berarti sama lawan? Iya. Hey, Anak-anak pintar. Hibahnya banyak sama muluk-muluk ini, karena anak itu, nah, ini, itu usaha ini, ini Allah kada membabani umatnya sesuai dengan kesanggupannya. Waktu datang waktu sholat sholat ranai dah, Sudah, nah, nah, nah. so, so, yeah, daripada peringatan berat, sholat. Inti dari peringatan hal, mati is that right? Apa bedanya Solanon istri dan mati? Beda, sholat itu sembahyang, mati, dan berinang. Apa saya? Apa bila itu opik boleh? Solat, solat, sholat sholat solat, solat, solat, anak solat, solat, solat, solat, baik solat, solat, ke pesantren solat, ke pesantren itu supaya jadi anak yang alim, anak pintar, menyiapkan, meninggal dunia, yang mencatatkan di kuburan anak pian. Coba punya anak Mongol ya, kuburan yang, yang di bawah napa dempok mabuk di kuburan. Nah, kenapa? Karena anaknya ada pintar jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasulullah nah baik karena didikan anak yang pertama itu siapa orang tua abah kurus kumpul itu nah siapa mendidik Beb udah halus orang tuanya kuitannya eh eh eh, eh, eh. kuitannya kita punya si anak kenapa? karena dididik tau menyuruh anak aja nak tulang ke masjid nak tulang ke salah kuitannya kada ada pernah eh nama-mana Beb kau Oh sadar-sadar kita hidup dah Ya kah? Ulun so nah, nah banyak menasihati ini Kata menasihati biarnya seorang ini nah namanya dosa ini nah Ulun banyak banyak mana? Dosa kadang kisah lagi eh. Berdoa karena pernah kabul Ya kadang bahangnya bingung ulun Orang datang ke rumah minta banyak Baik doakan ulun berpulang Mudah rumah ulun bayu Ulun dia menjual rumah Mereka dulu kan itu bayu aja Orang aja Wah Ya, berdoa, mihtiar, hujur, hujur, lawan Allah, minta, surga, minta surga lawan Allah minta surga lawan minta surga lawan Allah minta surga lawan Allah minta surga lawan Allah lalu sholat wujud jadi biar ada manfaatnya kita hadir ke majelis yang cuma kita keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri hampir selagi lagi karena esok ia pulang ya kan Coba bayangkan dulu mungkin kawan kita ada yang selalu lawan kita wah ini ini ada lagi meninggal isteg apalagi yang bisa diperbuat karena anak sembahyang, gitu. tadi menangis di kuburan, menyesal, nah, jangan, jangan pernah kita menyesal, karena kalau sudah kita meninggal dunia, menyalak menyesal wah ini anak kenapa ulun ini apa nih, ya kah? banyak dosa kepada Allah, ulun ini banyak durhaka kepada Allah, karena penyembah yang, karena pernah baca dikir, karena pernah baca salawat. Orang saleh itu baik lidahnya, lisan, huraiban karena banyak pikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. makanya nyamunnya ada di tangan itu, nyamunnya kawat di kantong itu yang dibawa hari-hari apa -hari bed? Tas d, nyamun siwak bawa. Ini rokok yang dibawa. Dan korek yang korek-koreknya, Ini beginian apa? Make up, cermin. Eh? lu dulu pernah parkir mobil acara kemana? belum turun lagi? Padangan menepon panitia sekalinya babi ini, ya. bapak rakti kaca mobil nanti <tuk> ulur di dalam apa? pada ulur mukai lagi kaca, eh ada orangnya kan? Ah. merasa tidak biasa, alamuk ah, banyak ini nian <tuk> ini. tapi itu babi di di Martabura lah, Dan di sini sholat kurang lebih ya. babi nih kan ya, dari rumah lebih lebih dah, pencermin Mandak kalau kendaraan, di kendaraan nah cermin bulang. Ini ya, jangan cuman nyentuh ya, yarah tuh tasbih bawa di kantong nah eh tasbih bawa yang ada bisik tasbih kerek ya baca tim tim Melihat babilian bungas, umailah umailah umailah ada lah lah, itu lah vaksin diri kita, itu lah vaksin diri kita Lah, koreksi diri kita Jangan pernah kita iri urusan dunia Iri, urusan akhirat, bagus Punya orang ahli ibadah, punya orang ahli dikir Kenapa kau kada kadangkawa? intro diri ini saatnya kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik amin, amin. mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala panjangkan umur kita amin Allah sehatkan badan kita amin Allah luaskan rezeki kita amin Allah kabulkan segala niat hajat kita amin rabbana minta maaf minta halam minta duit ada-ada, ada yang lu ada-ada yang nanya, pulikan Banyak pulikan, ulun berakan mudah-mudahan Buritnya bisulan Semalam ada orang pulikan Pas ulun beruntung untuk berjadah Kalinya bujuran, semingguan, bisulan Amengan banyak seputing, bang amengan banyak mana dia? Itu yang buka tuh, nah Nah, ini ulun ada membawa banyak Nah, banyak Ini boleh sini, saya pulang pula Masya Allah boleh sini Sini, Pak, sini, Pak teriak pak. <laughs> ya, si baik ya, ya, nah, ini ulun kebetulan ada oleh-oleh Ini ada Banyu, ya kan? Banyu ini ada gambar ulun, ada ngaran majlis ulun, ada jiwa nomor telepon ulun. Jadi mau nyana mau hubungi si ulun, silahkan aja, ada aja. HP-nya ada, ada pakai manajer-manajeran, ada ada, ya kan? Manajer-manajeran, terbagi amblok, ada ada. Jadi ulun langsung seorang ada nomor teleponnya Ya Kak ini banyak sudah ulun bajakan salawat, sudah ulun bajakan haddad di rumah Rumah ulun majlis setiap Jumat sore. menyiapkan anaknya majlis silahkan aja umum Laki bini. Ya Kak benci ke boleh. ini banyu banyak manfaatnya Ya Kak kawan ulun ada kena asam lambung Alhamdulillah berkat minum ini mengkonsumsi minum ini Alhamdulillah asam lambung hilang Ada semalam menang giginya bengkak sakit gigi, ya minum ini giginya bertambah. ada mau banget jadi ini banyak hadiahnya rp ribu rupiah, sebotol lah karena dibagikan punya sudah ada yang nokar banyak kena dituangkan, digabung, lah ada nomor HP ulun, punya hendak umroh, kawajak lan ulun kena ke Turki, Mesir, Uzbekistan, Maroko, Hatramat, Palestina, kemana aja, Singapura, Malaysia, Brunei, sambil ke akhirat. ulungkan umpan yang terus orang ya. Ya kan? Ulun kasih bocoran sama pian harganya Berapa harganya, beb? Ulun hanya datang seminggu lalu dari umroh Jadi 3 bulan tiga kali ulun tulak. Ya kan? Kena insyaallah bulan habis bulan, bulan, bulan, um, bulan Ramadan Ya, sawal habis raya ulun turak turak insyaallah Sudah banyak pendaftar. alhamdulillah Berapa biayanya, babe? 32.500.000 16 hari arba'in, ya, 32 juta 500, ,000. jadi mau nyahadak silakan hubungi wulan -hubung sini. Berangkatnya kena bulan sawar itu hotelnya 200 meter di Mekah, di Mira Ajyat, ya lah, yang di Madinah itu di, di mukanya Jawarat arah sit, sama Al Masjid, ya, hotelnya. Para mudah-mudahan pihak pihak rezeki Allah ada waktu. Ada umur InsyaAllah tulakan umroh dan haji amin Ya Rokal alaminda, nah, Bagikan panitia Banyunya rp ribu rupiah Hadiahnya sebatalah Ini kesan majlis sulun juga mudah-mudahan kita berkah berataan hidup Amin ya nah, ini saja dapat lalu sampaikan Minta maaf Minta halal Minta rogok Dunia akhirat hampir seberataan Bagikan dul, Panitianya bagikan panitianya Karena duduk aja Duduk aja karena Ya jadi Panik Tia membagiakan biar ada juga polisi Masya Allah, polisinya luar biasa Panik Tia pembingan mana tadi? Wih, <tik> <tik> yang beja jastu <tik yang bimbingan> ya. <tik> ya, <setiap> jambu botol Khabarnya, <tik> nah, kabar-khabar Khabar Khabar Khabar Khabar Khabar Khabar I don't know.